langsung saja untuk bahan yang pertama siapkan kacang panjang 250 gram 1 buah labu siam 4 butir bawang putih 5 butir bawang merah 4 cabai merah 5 cabai rawit 3 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk 2 ruas kunyit 1 ruas lengkuas dan 1 potong serai gudang kecil-kecil secukupnya 3 butir kemiri 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica, 1 buah tomat, 10 butir telur puyuh, 1 buah santan kara. Guys, sebelum memasak saya akan cerita sedikit nih tentang labu siam. Labu siam itu bermanfaat bagi tubuh lo, guys. Di antaranya untuk melancarkan pencernaan, memberikan nutrisi baik bagi otak, membantu mencegah timbulnya jerawat menjaga kesehatan serta memperkuat tulang. Jadi labu siam itu bermanfaat ya guys. Yuk kita makan. Mari kita masak. Nah, pertama kita potong labu siam bentuk kotak atau potong sesuka hati. Lalu potong kacang panjang bentuk seperti ini. Untuk bahan-bahan yang kita uleg masukkan bawang putih, bawang merah. Berica, kemiri Lalu kita uleg sampai halus Setelah halus Kita masukkan cabai merah Cabai rawit Kunyit Lalu kita ulek lagi sampai halus Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah diulek tadi Beri sedikit minyak untuk menumis Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas Masak hingga tercium bau harum Kita tambahkan air sedikit agar tidak kosong Masak hingga air mendidih Setelah air mendidih kita tambahkan gula dan garam Kita tambahkan udang kecil-kecil Lalu kita aduk-aduk agar tercampur rata Selanjutnya kita masukkan santan 300 ml Setelah santan mendidih dan berubah warna seperti ini Kita masukkan labu siam Kacang panjang lalu aduk-aduk hingga rata dan masak sampai layu lalu kita masukkan telur puyuh, tomat kita aduk-aduk sampai rata lalu kita masukkan penyedap rasa kita aduk-aduk lagi sampai merata Dan versi dapur memakai siva sudah jadi. Ini dia hasilnya. Hmm enak pastinya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.